Sebelah kanan ada Mas Mas, oke okay, kaos hitam yang tampaknya sangat tegar. Ya ya kamu Mas yang ya ya jangan masih ngobrol, jangan ngobrol. Jangan jangan mas yang barusan bernyanyi, -baru kebutuhan buat perjuangan yang sedang dia lakukan. tebut tangan buat perjuangan sedang kalian semua. <tuh> ya, lalu lalu maka sudah hilang sudah segera mulailah lah yang pasti benar Kesini, kalian loncat-loncat layaknya. Loncat, Mau diulangkan tanpa ada musik? Bagaimanapun juga, 1, 2, 3, 4, Bagaimanapun juga, merawat cita-cita 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, lagi 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ada penyanyinya di sini, ada di situ. Baik itu nyanyi. Doa-doa nih halo. Kenapa dibuat? Kenapa dibuat? Tadi yang di awal kalian dengerin sebelum festivalisme ini boleh cerita kenapa itu terjadi? Karena pengen aja. Balikkan. Eh, tambah tambah cari. Tambah boleh dimainin lagi. Boleh dimainin lagi lagunya, Mbak. Yang tadi intronya. Ntar ya kita dengerin lagi karyanya beliau yang hadir di atas panggung. lampunya dulu. Ditinggalkan, turun, dan terbang bersama. I perempuan tanpa ada pelecehan setelah ini perempuan akan berada di atas kalian dan kalian akan hormat sepenuhnya seperti kalian menghormati ibu kalian jika ada satu kali untuk pelecehan maka sumpah ini akan terjadi pada hidup kalian sebelum-sebelum ya oke habis ini lagu berikutnya jadi silahkan perempuan untuk naik untuk berasur dengan aman boleh menjadi menjamin ada saksi yang saksi Tuhan Terima kasih banyak, sekali lagi kita berterima